Baiklah para sahabat leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini para sahabat. ya kita ke kabar pertama dengan kabar spesial dari Indosiar. Indosiar satu jam yang lalu ini memposting sebuah postingan para sahabat, ya ada sebuah foto Bunda Lesti dan Papa Milar dengan ministeris Kulafas dengan ikhlas. Mau nonton lagi series yang mana tuh pertanyaan dari Indosiar Pastinya warga Konoha ingin sekali menyaksikan mini seriesnya Leslar Kulovas dengan ikhlas Masya Allah Akan yang terbaik ya semoga Idola kesengan kita ada mini seriesnya Kembali Kita simak juga persahabat di kalimat Caption yang dituliskan Siapa yang udah kangen series seris Indosiar di atas? Kalian mau nonton ulang yang mana nih? Tulis di kolom komentar Wow kita simak aja persahabat ya tanggapan dan respon yang diberikan dari mr.mrls.mrb underscore mengatakan KDI halo aja dulu kali aja dibuatkan season keduanya amin Doakan saja ya persahabat ya semoga ada season kedua untuk mini series KDI Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya dari akun Instagram Anita Anuskor Pratiwi 28 mengatakan, Kulovas dengan ikhlas dong. Tuh persahabat, ya bayang sekali. Para sahabat Leslar ini berkomentar, Kulafas dengan ikhlas. Mudah-mudahan persahabat Indosiar memberikan kejutan untuk kita semuanya. Semoga ada season kedua untuk mini series dengan ikhlas. Amin. Selanjutnya persahabat kita IGS nya Kak Novi ini 56 menit yang lalu disimak persahabat Ini mengunggah sebuah postingan bahwa tim Lesnar Entertainment saat ini berada di dalam mobil Tepatnya lagi OTW nih persahabat yang lagi di jalan Wow bikin penasaran juga nih persahabat ya semoga ada kabar baik kejutan bahagia Yang kita dapatkan siang hari ini dari tim Lesnar Entertainment apapun yang dilakukan hari ini Semoga tentunya dilancarkan, dimudahkan semangat terus ya Kasih support yang terbaik untuk tim Lesnar Entertainment Dan selanjutnya persahabat kita simak juga ke versionnya Abang Fatih Saat belanja di mall, di vlognya Lesnar Entertainment yang gemes banget nih persahabat ya Wajib trending nih untuk vlog terbaru Lesnar kali ini Perhatikan tas yang dipakai oleh Technovi Ini adalah tas kecil milik BBL Medela dibander seharga 830 ribu rupiah, masya allah banget ya. Outfit-outfit yang selalu dipakai oleh BBL memang branded sekali dan kita lihat juga untuk pakaian. Ini pakaian kotak-kotak merah, ini pilihan dari Papa B. Untuk baju aja bersahabat di Bandung Rp sepatunya Rp rupiah untuk mainan BBL, itu dibantu seharga Rp 69.000, masya Allah banget ya, bahagia sekali karena BBL belanja di mall bareng, pandanya luar biasa banget, happy. Dan sangat bahagia sekali persahabat ya Kita selalu disuguhkan vitamin-vitamin bahagia langsung oleh idwah kita Dan kita juga persahabat ya keunggahan IGS-nya Abeni 2 jam yang lalu Memposting foto bareng Bunda Lesti Kejora Aduh masalah banget ya Ini sih keluarga bahagia sekali Sepertinya Abeni lagi rindu dengan Bunda Lesti Semoga persahabat ya keluarga besar Leslar ini selalu sehat, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita tetap doakan. Kita harus selalu support apapun itu untuk idola kesayangan kita. Persahabat kita juga mampir ke fashionnya Bunda Lesti saat dinner semalam. Pakaian yang sangat luar biasa dipakai oleh Bunda Lesti kejuara ini bukan kaleng-kaleng. Kita intip aja persahabat ya. Mulai dari jaket, persahabat idio dibanderol seharga 1.299.900 rupiah. Ini merek Zara dan celananya bersahabat dibanderol 699.900 rupiah. Kita pasti asyik dengan sandal yang dipakai oleh idola kita ini. Merek Dior ini dibanderol seharga 12.603 rupiah. Wow, harga yang sangat fantastis. Sendal Bunda Lesti Kejaran ini tembus di harga 12 juta. Untuk outfit semalam aja persahabat yang dipakai oleh Bunda Lesti. Ini di luar kerudung dan persahabat baju yang dipakai. Itu tembus di angka 14 juta rupiah. Masya Allah. Kita tentunya doakan selalu yang terbaik. Mudah-mudahan Lesti selalu bahagia. Selalu dilancarkan apapun yang dilakukan. Dan kita juga sebagai fans sejati. Semoga kita tetap kompak, semangat, dan selalu sehat, serta apapun yang dilakukan yang diberikan kemudahan, dan semoga rezeki kita dilancarkan. Jangan kemana-mana berselamat, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.